Pengantar Kitab Kebijaksanaan Salomo Buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani oleh seorang pengarang Yahudi yang tidak dikenal. Bahannya ada yang diambil dari tradisi Yahudi, ada pula yang dipinjam dari falsafah Yunani. Isinya berupa pengajaran bahwa Allah memberi imbalan kepada orang yang setia kepadanya. Isinya antara lain, Orang baik akan bahagia dan hidup kekal, sedangkan orang jahat dihukum. Pujian bagi kebijaksanaan Kebijaksanaan melindungi umat Allah dan menghukum musuh. Pemujaan berhala adalah suatu kebodohan, berkat dan hukuman pada waktu orang Israel meninggalkan Mesir.